berjumpa dan hadir kali ini para selalu slaughterku kita hadirkan bareng Sojani ya bosku ya dan kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan share 88 dan untuk para selalu yang baru bergabung tentunya jangan lupa like share comment, subscribe tentunya channel dari Sojani agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru main bocoran dan bola slot gacor ya iiii memainkan uh, modal modal recehan aja bareng get off, katot, kacanya pada topchair88 juga kita akan coba memainkan bola dan triksel gacor dari gate kaca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 untuk scatter yang kita dapatkan itu justru berada di spin-spin uh, uh, mungil ya bosku Di spin-spin kecil saja, salah 10 spin Tapi terkadang ada juga itu yang mau sampai beberapa spin baru dapat scatter bos. Kali ini kita coba turunkan Untuk bednya sesuaikan saja dengan modal bosku Ingat bosku jangan terlalu berambisi ya tidak untuk ditiru hanya untuk 18 tahun ke atas brother Kita coba turunkan kembali perlahan kembali Belum dikasihnya coy Dikasih celah lagi Dikasih bungkam lagi Kita coba mainkan santuy santuyin lagi coy Kita santuyin lagi belum dikasih juga Dapet dapat, dapet Dapet dapet dikit jadi jadilah boy